<laughs> dia tuh kalau wong Jakarta yang tuh enak enak uh. nengernya tuh enak yang ini nih pelembang nah nak ngilangkan bahasa gak gak, gak begaul jadi mak mana kita dengernya ya? agak kurang gimana gitu ya yeah. <laughs> maksud saya tuh walau ada di jakarta sana Jangan dilangken bahasa Pelembang tuh, Biar di Jakarta sana kalau ketemu sama-sama kita Ini Madai ngilangkan bahasa kita kan Gwaira Binatang yang tidak perlu dihormati ada enam. Jadi kalau dia masuk salah sikok dari enam ini digunakan untuk salah satu dari enam ini dia tetap mesti nguno ke Banyung itu tak boleh dia siapa yang tidak perlu dihormati tarikus salah yang tidak semayang Uang yang tidak semayang itu hewan yang tidak perlu dihormati kita ini binatang kita ini binatang al insanu hayawan natik dalam ilmu mantek manusia ini adalah binatang yang berpikir binatang itu binatang tuh hewan itu itu binatang yang tidak berpikir kalau kita ini binatang yang berpikir kenapa kita disebut binatang? karena kita ini sama dengan binatang apa bedanya kita dengan binatang? cuman berpikir kalau soal iman, kalah kita dengan babi, Bu. Soal iman, oh hebat babi. Dengan anjing, hebat anjing. Iman kita belum baca dipertaruhkan. Tapi kalau binatang, mereka semua beriman kepada Allah. Hewan dengan kita tidak ada beda. Sapi makan, kita makan. Sapi minum, kita minum. Sapi kawin, kita kawin. Sapi beranak, kita beranak. Sapi tedu gitu, kita tedu, apa bedanya sapi kan kita gitu, tidak ada, cuman berpikir dan beramal. Kalau soal manfaat manfaat binatang dari kita, sapi, tainyo, daging golek kepala, tulang, sekel, Jeroannya manfaat galo, muat sobjakarta, muat sobetawi muat pindang muat apong lantai daging tulah daging kita ha jadi kalau soal manfaat manfaatlah binatang lagi kita nah jadi di mana nak letaknya kita nak ngatakan diri kita mulia jadi uang yang tidak salat itu termasuk hewan yang tidak perlu dihormati Bakul aku galak ngomongan budak-budak yang muda-muda. siapa bejugo kita ni alang kanyaknya kendak sama Allah tapi yang dikongkon oleh Allah tak cuak tak ada suang-suang nak digawei ke yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala taklah kita ni gancang nak melaku yang dilarang masih dilaku ke. semayang tu cuba apa lah lamonyo misal tangi jam setengal limo kelima lah sabuk ngacau lah mau mandi biarlah terkong, biarlah sewek jelenggup main ngelenggupkan hati duduklah pulau tanggi lah pulau sembilan ini tak tenggulet ngulet, tenggulet tenggulet tenggulet tenggulet tenggulet tenggulet tenggulet sementara hajat ini banyak kita ni, bu cuma nunggu mati baik ya yeah? kita ini masa ini yang kita tunggu cuma nunggu mati cuman kita nih biar pikir ni sembal, karena menanti itu Bu, ada adalah pekerjaan yang paling membosankan segala gawe mana ditunggu lama sama dengan dengar ceramah mana kita tak setuju dengan ustaz itu matilah nak nunggu ke sejam mutatai nunggu nya, pulau ngomong apa berhenti lah pulau nah itu tidak setuju Menggilingan suju biar dua jam, ya Ustaz pendek nian an, nyawa. mulut, dalam <broken> pulau, moce mengas. Dokter ibu tidak menunjuk anak cerama tiga, tiga bulan ke depan, anak ini disuruh istirahat tiga bulan, cuman tidak ada cerama, mentah, pala sakit pala nih, tidak cerama. Bukan tak lepo kalau bertemu nih lepo. Anak dulu punya guru, San Muhammad bin Hamid Kalau kita sanyo rumah dia, dia sakit Nanyo apa baik Tanyo jangan tidak Biarkan dia ingat pelajaran ujinya. Mendi rumah, masuk, ngawas budak, ngawas bini Sok ngoling, sakit badan Kalau metu ni namun dikit banyak hadir majelis Kalau dokter sudah dapat surat, mesti istirahat terakhir dipiksa ke Malaysia ibu sudah masuk ke jantungan tu lah mengas kalau jalan balik dari Malaysia ni tadi macamak di remet nah. jadi anak cek ni lah hari ngerang ni jadi ginjal tu gerak sakit badan mengas jalan mengas dia tu lah nyurung di bandara kalau kele mereka tak, tak, tak jumpa di tegang jadi kalau apa Balik cerita nunggu tadi biar kita lepo Jadi kalau di Jiru Quran kan disebut walal hayatud dunya wa Tidaklah hidup dunia ini kecuali hidup itu cuman mainan dan me -la me me me melalaikan. Laibtu labun la main-main nah hidup ini diunjuk mainan biar lepo, diunjuk mainan dengan jabatan diunjuk mainan dengan harta diunjuk mainan dengan suara diunjuk mainan dengan ilmu kita ni apa beno, mak budak mana diunjuk mainan lepo. kalau dihilang, lepuh mainan ini jangan hilang pinjem uang berusaha budak inilah kita Bini diinjok mainan laki, laki mati nangis. Laki diinjok bini, bini mati ribut. Diinjok mainan harta harta hilang ribut. Padahal ini mainan galau. Cuman mainan, supaya kita ni lepo. Yang kita tunggu mati tulah, nunggu apa? Apa nanti tunggu? Nunggu mati gitu. Bukan nunggu kayo? Latwo. Tanganlah tiga kali, kentak lading Nganu kelapa Belum berduit Mata tebak na, mereng sebulan Tak boleh Apa dia? Batok kelapa Nganu kelapa? Apa yang berduit aku? Nentang, jik bergub di mata Berasih nah, Terkicik Pancingok tangan, belerah Nak ngarep berduit, tak nguntap Nah, yang ditunggu Nguntap, tak nguntap, senang salo mati Dinjuk mainan dengan cantik, dinjuk mainan dengan ganteng, dinjuk mainan galau dengan mobil, dengan rumah, dengan jak ini mainan galau. Supaya lepo main masaan, tahu tahu lah magrib, main ibu anak ibu anak-an, main masaan naik kecil bingin, ha? nak mana Mainin bahasa Indonesia, nak melo nggak? Awak jadi bapak eh, aku jadi mak yo. Nah, nak kemana? Nak nyusui ya? <tuk> iyo, main plembang. Udah main plembang, main-main. Mak itu ibu. Jaman bingin. Kita ini cerdas-cerdas, otak Karena siang main ini, Ngetak-tak main ini, main. Jam tak-tak main. Mandi, ngebo, jalan tuh. Gawiku. Bu. Jam 2 mulai ngaca ke gudang garam mengalim. Jalan tahu mandi jajak pukul 5. Tegah ayah bocok. Galengan uyar. Ha naik dak. Belah baju balik, rai hitam Cuman baca berenang. Jajak pukul 5. Kalau pergi sekolah ala kelantasnya berjelentum rantuk runtup. Lipo pikiran. Malam gais sudah isak main jimbo. Sore-sore main tekuban, main pantak lele, yang belasan main yey. Jadi lepo otak nih. Zaman ini Bu, metek entar HP. Hmm. Itu katek geradak kan budak zaman ini? Melantai HP. Hmm. Hah? Iya. <tik> katek aku itu celah lah bu lagi sekolah dulu pacak be bu ngejo ke melok jualan tu lah jualan pagi jadi jual siang jadi siang jual es bombon ada es cekelan pakai kayu yang es lelil lelil yang cap, macam kurau-kurau macam mobil anak nyual Suri kayak jual pempek, kayak jual pisang Paca ngewangi bibian ngantri Netip sana ngembek pacak Sekolah jadi bi. Zaman ini ya Allah pergi sekolah Balik ngeles ini Masih bengak Azka tuh bu, anak kami Azka kelas 2 baru Nak naik kelas 3 Pelajaran nih bu jadi rumahnya lah nggak ngewangi belajar di rumah pelajaran yang dinjuk pelajaran tuh budak belum belajar inilah zaman kilo pening yang jadi guru zaman ini Yaudah. yang tanyalah dengan mantan guru-guru lamu dulu kalau dulu bu budak lah dipelajari dites pelajaran tuh masuk dah jadi waktu nak ngisi itulah terbayang. Oh iya, tadi ibu ngomong ya eh. Ini gurunya, lagi belum menguasai Zaman sekolah dulu masuk, guru kelas Anak-anak buka buku Indonesia, halaman sekian, baca itu Lah tahu dia pelajaran, buku hidup dia guru kelas Pelajaran agama, matematika, IPS, lah masuk di otaknya Karena buku hidup buku sikok itulah Budaknya pinter, yang jadi gubernur jadi wali kota itu manusia yang hidup tahun 60 kalau Jadi wong berhasil. Zamanin ini, ini nah, pagi tadi muka HP ada wong ngirim video. Video apa dia tuh? Scan apa dia? Pokoknya ada satu satu action, satu tarian yang tarian itu diperagakan cara betino tapi lanang. LGBT, bu. Nah, jadi budak di kursi kamu mau jadi begini, bisa kamu harus menguasai nyanyi ini, bisa berpakaian begini. Jadi budak yang lanang tadi dipakai ke betina, sebalik betina. Jadi akhirnya, la haula wa laqwaat illa billah. Jadi semakin hari bu, semakin berat perjuangannya. Nah jadi walhasil ala kulihal balik mainan tadi ibu inilah ngelalaikan manusia nah jadi dilalaikan kita dengan segala kehidupan ini dilalaikan dengan harta lupa, dengan jabatan lupa, akhirnya sampai waktu nah sampai waktu kita baca ibu, baca kan loh, di budi ke Edong cepek disuntik, dagu agak libal kecil kan? Ke? Mak kodong kukusan. Kupati ke ibu uang wong yang nyontek ayo jong nyogai nyosamu galoh. Poati itu ibu poati berkali kali ngomong di TV jangan disuntik muka kamu. Saya menyesal. Ayah mah gak mau lagi, kagak usah disuntik. Ini aneh ngeluarin uang mah puluhan juta udah, nggak bisa dibenerin. Kalau nggak makan obat kan nggak kayak gini muka aneh. Dia ngomong di TV berkali-kali acara itu diulang. Penyesalan po ati bukan main. Ini melo suntik Sudah terimalah. Nah ini lah kita tidak suntik lagi macam-macam bentuknya wong yang nyontek rai jadinya kumpul lah mak adik-beradik ya mak adik-beradik mak keben kok nah sudah terima lah mana yang ada di dempo itu bu tertulis di salon para lampu abang sulam bibir 150 habisah tak disulam bukan bukan Jaket streaming, kalau streaming gambar mobil gambar mawal, bebek sulam sudah menambah galak gigit, gigit nanda sudah, bebek tebal buat nyicip cukup, sudah nak penting ada bebek, juara Allah buang bebek gigi banyak ngolah mau kamu banyak nian manusia ni imannya belari ya Allah makko itu ibu pergaulan ini ngusak nian makko nak pacak-pacak begaulin Yalah bu maha ngomong ada juga majelis-majelis yang ibu-ibu mewah tu ya ada juga galak ngisi Oh malah dengar ke ngomongkan harta Allah mayaroh silo hilang bedeng dua ses dari mana? saya baru pulang bawa lah tas tas ini berapa harganya? ya Allah tidak nyangka kita eh mahal mahal juga rupanya oh cek mas mahal mahal dua 200 juta Hah? wah Allah, wah akhbar waya-waya tas 100 juta Allah kita gitu, gak kantong asa jadilah penting isinya biar dijual asa itu, kalau isinya cek bergol bingan lah, gerobok bari ni bingan, naga tuh, nyelap kesini lah nah, na, lepeh bari lah Man pon jen, sahaja klepek lagi na. <guluh> oh, Allah. Jadi, bye. Wacewace nya ingin punya bedeng, punya rumah. Oh, Allah. Tak perlu ada isi tas tu, tak perlu ada isi. Action bye. Paling tisu yang mau ribut na. Kau, itulah buat ngelapnya na popo bengkirin. Ya Allah Rabbi Tuhan Uji oh, kuji Nabi itulah tadi Kalau kita bergaul dengan uang berduit Ujungnya cinta dunia Ngawak mobil kijang Tahun 90 malu Kawan ngawak si Irvi. Yang ini ngawak si Irvi Nyingok ini ngawak Alphateha Mobil Alphateha si, Diikut sini aja jeng. Gak usah Ikut saya aja kemana ya ujung-ujung naik gojek <tik> naik gojek <goka. tik> di hati mainan ibu mainan galo itu mainan nah ladas kita lupa ibu jingat jam lah nak keuang tiga berjalan terus dibuat dengan mainan penesan mainan galo itu. mainan oh satu topik amanya penesan pajak ketawa kita lepuk mainan kita lupa, kalau mati pukul tiga, 15 menit lagi kalau mati pukul tiga hari ini, 15 menit lagi bu. itulah yang kita tunggu tidak ada yang kita tunggu lagi maka wong tua bingin, kapan denger Allahu Akbar Allahu Akbar Alhamdulillah sampai Maghrib Gato gato wong tua ngalih Kapan dengar azan? Alhamdulillah sampai isyak Alhamdulillah sampai zohor. Orang tua dulu ibu berdoa, tidak model kita Dia berdoa nian. Ya Allah sampailah aku ke isa. Sudah? Ya Allah sampailah aku ke subuh Boleh subuh? Sampailah aku ke zohor. Sampai ada berdoa, Ya Allah Tuhanku Jangan kau mati aku sebelum sholat Maksudnya, misalnya dia mati jam 2 sudah semayang Misal dia mati jam lima sudah asal. Jangan dia mati posisi belum salat. Wong tua ke pendengar dadabduk. Alhamdulillah masuk maghrib Sampai umurku maghrib cak lagi. tak salat lagi. Ndak banyak wong tua ini. Nah, yang jelas semua itu ibu, mainan. Di-IC dengan ngawak tas mahal, di-IC dengan jilbab mahal, di-IC dengan besalin pakaian terus. Semua itu mainan. Nah maka itu uang yang lupa dengan sholat Tidak perlu dihormati Karena dia melalaikan titah perintah Allah Ta'ala tuh Satu perbuatan kesombongan yang paling dahsyat adalah uang yang tidak mau menundukkan dirinya di hadapan Allah Bahkan ibu dalam sebuah hadis pernah ana baca uang yang tidak sholat itu setiap hari kena laknat Kena sumpah serapai segalo barang yang lekat di badan dia nyerapai dia kira orang hidak sholat mentu dari rumah, rumah tu ngomong sokulah lah kalau tak balik <tuk> rumah dah minum ni minum nah ni minum bu yang minum ni orang hidak sholat yang minum ni pos <tuk> <tuk> <tuk> lantik, lantik, lantik. posisi yang hidak minum ni hidak sholat ini bu Begitu Ibu kita minum dalam hadis ini banyung lanat dia. Banyung ini nyerit Ibu ketika nak masuk mulut wong dak salat. Ya Allah Tuhanku jangan kau masukkan aku di perut dia. Uji banyung. Kita minum galak tumpah. Yang tumpah itu bersyukur kepada Allah. Lebih baik dia tumpah jatuh di bumi daripada masuk di perut wong dak salat. Mak itu juga makanan uji nabi. Makanan itu ngelaknat dia Makanan itu Ngelaknat dia yeah. Makanan, makanan ngelaknat dia Ketika makan nak dipolok ngetelai lewa Molok tempe segala yang nak dipolok galo. Minta ya Allah Jangan kau masukkan aku ke dalam perut dia Di dalam hadis disebut kepada Rasulullah Ketika kita mandi Banyung buat mandi pun nyerit Ya Allah jangan sampai aku nyimbahi badan dia Baju yang dikenak ke Banyung ngomong Ya Allah jangan aku dilekat ke di kulit dia Cenela dikenak ke Cenela juga nyerit Segala apa yang dipakai di pojok dunia ni Ngelaknat ke kita berteduh bawah batang mangga Batang mangga tu nyerit Ya Allah jangan kau dia berteduh di bawah aku Sangking jahatnya orang nak salat Tapi santai-santai eh? Maka tu ibu bapak sekalian Kalau kita menemukan kawan Yang kawan itu mengingatkan kita untuk salat Kawan itu ngajak kita berbuat baik Ngajak sedekah Ngajak apa? Kata Imam Syafi'i Pegang kuat-kuat tidak akan kau temui kawan di akhir zaman seperti dia Kita cek kita gitu, sama yang berukin, bayu, Kita kita sama ini, jadi Kita tuh diajaknya jalan masuk ke suaraku Kata Imam Syafi'i pegang kuat-kuat orang itu Karena dia adalah Allah kirimkan untuk nyelamat ke kau Dari murka Allah nah, Jadi maka itu bersyukur Memang gak tau, gak tau gak la ibadat ni tahu itu yang halanginya nih, nah, kapan saling duduk, saling awas, ah, itu be masalahnya. Kalau kita mau mewah-mewah dikit, uh, ya ada juga, tapi nggak banyak gina, ada juga, ya, yeah, nah, yang sases-sases yang kalau ngomong tejeng jeng jeng jeng nah banyak anak pernah tahun berapa pergi haji sehingga dia sama dia tuh ngundang tejeng jeng bareng C.O juga lah gitu loh bareng, ya ya gak melok waktu kita di hotel Allah SWT ya lah, bareng lah jeng apa lagi nama dia ini jeng lah gitu? oh punya undangan ini intelek mau kemana jeng kita mau ke Majelang Aron, ikut dia, iya, oh, jikome ini, hmm. nah, kita tadi itu kekeping, jengap pula, jeng, jeng, jeng, udah, rupanya panggilan, panggilan mewah, nah, kita nih tuh cek, cek, nih lah, cak, cek, cak, cek, cak, cek, maci, maca, maci, maci, maning, maca, nah, itulah, ngindak jeng, kalau, iya, jeng, gitu ya. <laughs> dia tuh kalau uang jakarta yang tuh enak, uh. ya. enak nengernya tuh enak ya. yang ini nih pelembang nah nak ngilangkan bahasa gak gak, gak begaul <laughs> jadi mak mana kita dengernya ya? agak kurang gimana gitu yeah. <laughs> maksud saya tuh walau ada di jakarta sana Jangan dihilangkan bahasa Palembang tuh. Biar di Jakarta sana. Kalau bertemu sama-sama kita. Ini Mada ini hilangkan bahasa kita kan? Anak pun ke Jogja bahasa Palembang. Dipepetnya oleh budak Jogja. Wong Palembang, Kak. Eh, iya, Kami Palembang juga. Memang mana kayak Agung. Ya namanya Palembang. Jadi kalau kita ngomong bahasa Palembang sama kita. Itu tetap tidak jadi, pacar saling tolong. Biar di Batam sana, anak cilama di Batam ada enam puluh ribu. orang Palembang di Batam jadi kan anak cilama di Batam kan tidak nyangka juga ke sana. Jadi, dia nelpon minta cilamajiku mak mana nak ngomongnya? Bahasa Palembang, "Mbak ini nih uang Palembang, uang oh, Palembang ada berangkat sana." Jadi ibu nyingok logat mereka ngomong tuh agak cekak, karena mereka di sana nggak biasa ngomong bahasa ini nih lah hilang di ngawak bahso cagosano, cago kita hilang. Jadi waktu dia ngomong tuh cekak nengoy, dak, dak pelong, ha, mana ngomong kan, dia pun kita anak putra, perantau jangan hilang. Pak Wong Jawa tuh ada namanya Puja Suma Putra Jawa Sumatera, dia tetep di sini ngopo neng, kene, neng kono, tetep dia baso. Anak setuju yang macam itu? tidak dilanggan, tapi ketika ketemu Wong Sano, ya ngomong baso. Anak ke Jakarta bertemu Wong Betawi, bang, emang ngapain kemari? Kagak. Nah, kan susah ngajak sih. <laughs> lepuh kenati, kau nggak kuawo tuh mesti dilepuh, uji dokter rumah sakit, uji dokter rumah sakit, istirahatlah ustadz, jangan ngomong terus, jangan apa ngoceh, tamu tuh nggak usah dilatih, nggak usah kelakal, kenal rumah sakit masih ngoceh mulut an, ujiku dokter, aku nih ubatnya, kalau aku terganggu tam mastagae nah bekat diajak panai saning lepo rati oh yo ya ustad ustad tu sakit perlu istirahat bialah ji ke dokter talaklah ndak apa-apa ke panai lalu di rumah beda Allahu akbar tariku salat jadi ibu ingatkan anak cucung tu de ingatkan wong yang tidak salat sikok serumah rayo kena laknan tidak semayang si kok di rumah di rumah raya kena laknan nah zaman nabi bu ada wong apa uh, ngubeli ontonya onto belagi ngawak pedang kau kubunuh kau lagi onto apa kubuk apa kecilnya akhirnya ke onto tadi di bui Rasulullah di nabi Kau tu ngapo nak munuhi untuk kau ni Dia tu tidak ngurut ya Rasulullah Dia tu idak tidak Idak kata Nak kubus meleweng Iji Nabi ngomong sama untuk Kau ngapo tidak dengar kata Dengan Tuhan kau Ya Rasulullah Mana aku nak ngurut dia Dia lagi idak taat dengan Tuhan Dia tidak sholat Tiap hari Allah ngurut kelanat di rumahnya Aku ni sebelah Di rumahnya tu lah keban. Lebangku ni Allah nurun kelanat kena aku. Dia lagi dak taat dengan Allah, dia nak nyua ku taat dengan dia. Nah, jinabi. Salah kau ni. Kau nak salat? Iya sholat Nah. Mana binatang nak taat ngan kau? Nah, itu itu mukjizat Nabi baca yang ngomong dengan dengan hewan. Jadi ayam, bebek, burung semuanya ibu merasa susah kalau dia hidup di rumah wong tidak salat. Mak itu anak galak ngomongan budak-budak yang tidak solat. Apo pikiran kamu tidak solat? Dia ni sekali tiga uang bulu, laki tidak semayang, bini tidak semayang. Sekali tiga uang. Ada bini tu ngongkon semayang, laki dah dah. Namanya masyad ini samuio. Nah sampai kata katau lama, kalau kita nak nyeri ke bini dengan sebab tidak solat, pacak masuk artinya, kenapa kau nyeri ke bing kau dia ada solat, boleh dicerikan itu termasuk wanita yang nusyuz, wanita yang maksiat kepada Allah nah, itu juga ibu boleh kenapa ke pengadilan aku pak, kenapa ke lelaki kau, aku minta cerai. khuluk, kenapa Laki kau tak mayang, lelaki kau tak puasa, boleh cuman ibu, ibu peker dulu Laki ibu ni bos bedengnya 20 20 mobilnya dua putih kalau nah rumahnya mewah ibu sari dinjoknya lima juta belanja ibu PK kalah cegi Kawin dengan mamang itu buntu itulah pak menjadi pertimbangan saya eh hey, obo Ah, gai duit tahan ngobankan ibadah itulah manusia gila di duit tarikus salah Wong yang tidak salat tidak perlu dihormati Sampai disebut mantara kasalah mutaammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan satu kali salat tanpa uzur syarai maka dia kafir mutlak. Nah, ini Bu. Wong yang macam ini tidak bisa jadi kepemimpin Tidak baca tambah lagi wong kafir. Wong yang tidak salat Tidak ada pantas untuk menjadi pemimpin. Maka itu Tidak mungkin kita salat dipimpin wong tidak salat. Maka itu dicari yang benar, yang ahli ibadat Alhamdulillah. Sekarang banyak bu gubernur Yang mimpin sholat Di Padang itu gubernur azan Zohor Di oki kita sini Bupatinya imam sholat Banyak sekarang sudah bagus Yang memang ada kemampuan imam Biarpun presiden Kalau bacanya jahat Bacanya tidak benar Boleh jadi imam Maco salah basing Jadi imam Jadi imam itu nak pilih-pilihan Jadi imam nak Salah mana baca Kalau jadi makmum mana Kendak dio Nak mengingat mengot ancur lembur Boleh jadi makmum Jadi imam terajang pun wong yang suara bintang-bintang Lagi tak boleh jadi imam Allah, Allah Tidak, <tidak boleh wong bingseng jadi imam Lambatannya salah makmum ketawa <tidak tidak> wa rahman wa rahim mongin yawmiddin iyaa ka na'amun wa iyaa nak bunuh siapa? iyaa ka na'amun wa iyaa hai uji makmum habis juga masjid ini dibunuhi galun wa namamu nah ya? nah makso. Aku ni kali bagi haji Lah Aku ni kali bagi haji Uji dia tu Dia tu tiga kali lah bagi haji Biar tiga kali Tidak lah Biar pulahir di Mecca Tak boleh jadi imam <laughs> Allah. Yang kedua Yang tak perlu dihormati Wang zanil muhsan ini Wang galak main betinoan. Baik, donya kelaki ataupun donya bezina. Zani Mohson ini, wong bezina ada dua. Ada dia bezina, belum kalau nyecip. Ada dia wong bezina, dia bezina, tapi memang dia belum pernah belaki, belum pernah berbini. Itu bezina namanya. Tapi wong yang pernah belaki, wong yang pernah berbini namanya zina Mohson. Itu tidak perlu dihormati. Wal murtad yang ketiga, wong murtad murtad ini ibu yang murtad yang secara jelas murtad ini banyak tingkatnya ada namanya murtad yang i'tiqadiyah ada murtad kaulia. ada murtad fi'liyah ada murtad kaulia. murtad ucapan Hai ilaksa hidup ini murtad nungkau Ah, mendung hujan ini, tidak boleh. Nului kami Tuhan tidak boleh. Dia mungkin pakai kalimat biasanya Kalau ini keadaannya hujan. Nah, Ngapu kau? Anu, palak pening -pening. Makan gondong itu, nah, sehat, mutar. Insya Allah sehat lantarannya. Jadi bahasa itu ibu ngusak ucapan. Wah oh, ya Allah mau model mainnya ini aku lah nyangkon dari nak belaki kamu bingin. Aku lah teraso bakal sarok mutar. Mutar. Aku nyenang kemek bae. Mek Me, ngunseng aku belakin kamu. Tahan ku tinggal kesian nus hari itu. Mak senang hidup dia. Coba aku menjadi dengan dia saya itu senang, belum tentu. Nah. Mungkin wong itu ya dong nggak juga bini kau. Nah, ada wong belaki bu, Maki sih kok mati, belaki lagi mati. Hai, oh, itu benar goaan, mutar. tidak boleh ngomong macam itu. Hidup mati Allah yang ngatur. Nah, jadi itu ucapan-ucapan yang ngusak, ya? Yeah. Jual, boleh? Ibu ni mati bay. Nau janhulo hari ini, makanya nyesel mutar. Jadi yang ada di alam ini terima, ibu. Nah, no comment bay. Terima bay, mana Ibu, halo. Kita kita makan pempek Adonan pempek ni keras Kita cato ni Ya Rabbi Alah kenapa ni Ya Salam Alah kekeras gal, Gotok kegedek-gedek degal. Kita ni ngotok pempek ini. Pempek mana tak? Pempek mana tak? Yang sebelah tu nak muannya Nahan hati dah Dia aguk lah ke Nyatong ni pulau Alam semesta tidak ribut dengan omongan kita. cuman yang nyadi kenyo itu murko. Yang nyadi ken uang tadi mati dengan kawin dengan betino tadi. Yang kita katakan penegroan dia tadi. Itu namanya murtad qawliya. Murtad ucapan. Ada murtad fi'liya melakukan suatu perbuatan yang diluar dari ketentuan hukum. Nah, sama ucapan kau lihat, tapi donya masuk kepada antikod itulah yang lagi kami di WhatsApp. Ada Wong yang ngomong di WhatsApp itu di video itu ngomong bahwa uh, semua agama itu sama. Ada di WhatsAppnya nah, di sel serko itu naudzubillah. Itu donya pacak kepada antikod kepada murtad. Ibu satu masa kaget insya Allah belajar Tingkatan Tingkatan muhtad itu ada berapa muhtad Tapi ibu-ibu ada yang meluk pengajian di Siman Sudah belajar itu tingkatan muhtad sudah Awal kitab sulamu taufiq Wal kafirul harbiyu Yang keempat Wong kafir harbi Yang ketiga kok dua Tiga Empat Wal kafir harbi Wong kafir harbi itu Uang kapir ini ada dua. Nah, si kok lagi, Bu, yang banyak mautan nih. Ini kau om meninggal ini di pelembang ini jadi gawinian nih, Bu. Makan hati. Oh, ya, wadahnya nih. Badan masih muda. Cantik. Mati. Ah, ada tuh. cekku nih makan hati. Belakikan cek Tahan kejauhan. makan hati hati, hati muhtan dia ganti mati didengar di masyarakat ngatuh kemakan hati, muhtan jadi hati-hati bu jangan ngomong seolah-olah macam mana hidup mati si kok lagi muhtan tapi jadi omongan di pelembang mati salah hah hah Ya Allah, dua tiga lagi masih belum apa apa macam nih mujirin. Oh kamu nyok tahu lo misalnya yang balik Sungai Lais tuh, nih belum nih anak-anak cek, cuma tang, kan nunggu dia. Ah. Mustad, nyok tahu, assalamualaikum, cek bukan bau ya Allah sehat, siapa ini, Biba, Misal.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 stan Iya, Cek. Banyak Tidak boleh. ajal tuh belum sampai. Dio datang, ajal sampai. Enggak ya, wajek, Cek masih nemoni. Sudah. Nunggu kau. Berarti Cek ini yang bunuh Nah, sudah ada ni mati bunuh pula Cek ini. Cek ini bunuh dah boleh itu namanya murtad kaulia ucapan kita ini galak kebiasaan nah, ada murtad pembuatan biar udah hujan ngendem anak lumpang biar udah hujan nyucuk cabai itu gawe gawel, -gawel mutat apa hubungannya banyak hujan anak lumpang hujan hujan banyak hujan anak lumpang Iya, kebakaran telanjang ngebang bocor rumah. Lahula wala. uji api ini dia datang ke beli sih Ada yang nak pergi biar anak edak nangis kebet ke baju terakhir dia apa? Di tiang apa? Di tempat Iya, apa di tempat tedok nih Kan dulu galak make kelambu sih. Ada tiangnya kebet situlah ya, ya, ya, ya. maksudnya tuh kalau semua itu misal diniatkan sebagai obat uh, misal karena gawe kita ini pacak jadi muatan kita makan obat nah obat ini nih ikhtiar bukan obat yang mahir gak banyak jampian dengan Kiai tadi obat karena jampian dengan Kiai itu ibu cago terakhir kita berobat lah aku lukis lepupan habis ke sekian juta, sekian juta, sekian juta habis duit. kiai ni lah, ngak Banyung minta pula minta lagi. kiai, kalau ada banyak jampian ngak Banyung, tak ada, ya mbak ke pulau, ada plastik jampian nginjuk lima ribu, bogok pula lah ngabis ke duit puluhan juta minta kiai tadi, ya kau fikir Banyung lah boleh minta pak. Iy, mau ibu payu sehat, sehat. daspiro ini tadi sehat, dengan lantaran ini tadi, kapan ngomong, ohi, jampian kiai itu, mak kaya kunyit dengan kapung sehat, habis di puluhan jutaan tak banyak jampian kiai sehat, oh, <laughs> terakhir, payu mau ibu, mau ibu, jujur ya sahang, jangan sahang nian parah <laughs> Uyang, <laughs> oh, adenian, mengawak oh, ke uyang oh, sah wadah tisu. jika apa dia, Cek? Uyang oh, uyang sahang payu sudah. Labih nyampi tadi gigit sahang tepedeslah mulut. Oh, jitni azio aden. Dia lah minta jampian kita gigit sahang. Payu sudah nagau sahang. Sahang ni tak degigit dari panas. Payu lah, jangan tak tergigit luar raya gigit tu ikak. <laughs> dia sehat gitu panas mulut Tempat tadi kafir harbi uang kafir harbi itu uang kafir yang nak menghancurkan islam kapir ini ada dua, ada kafir harbi ada kafir zimmi. Kafir zimmi itu kafir yang hidup di negara islam tapi dia taat dengan hukum islam itu udah boleh dimusuhi nah, kafir yang ada ini nak musuhi gitu kalau ini yang ada ini nak musuhi gitu kalau pecah bencinan dengan Islam apa dia orang Islam menganggur dia Mengislam cak nak dimusuh-musuh nak menguasai Islam Wal akur. yang kelima anjing gila nyingok anjing gila ni bu kalau orang kampung buntutnya ke bawah jadi buntutnya melitnya ke bawah boyok bukannya kalau anjing kan biasa buntutnya atau ke pucuk, dia ni masuk ke bawah nah. ah, itu anjing gila tidak perlu dihormati Yang keenam wal khinzir Babi Nah enam binatang ini Ibu ada banyung di rumah sembel Buat ngembel waduk cukup Tapi banyung sembel ini dipinta oleh tetangga kita yang tidak salat. Tidak boleh menunjukkan buat waduk ini Tidak boleh menunjukkan dia minum Buat anjing minum tidak boleh untuk waduk nah, Jadi tiga penyebab inilah Penyebab diperbolehkannya Tayam oh, Kaga insyaallah. Kita tegaskan mak mana cagar ngembek tak yang mohon Allah alam bismillah.